angwa show Welcome back on my watch YouTube channel kali ini gua akan mereview jam Japan brand kalian pasti udah tahu deh dan kali ini mungkin beda ya mungkin bukan yang baru-baru banget tapi akan gue review kali ini Oke okay? stay tune. Oke, okay, yang seperti gue sebut tadi, yeah, brand yang udah biasa kalian dengar, bestseller juga dari Jepang. Tada, pasti udah tau lah, familiar dengan logo ini ya, kebaca juga sih. Tapi kali ini kayaknya belum pernah gue bahas ya. Di sini ada logo LC atau lowercase, jadi "produced" by lowercase nah ntar gue ceritain lowercase itu apa ya langsung gue buka aja hmm Tuna chronograph lowercase tapi ini solar movement ya dan dia limited edition and Japan domestic market nah sekaligus gua kasih tahu ya lower karena tadi ada judulnya produced by lowercase lowercase itu adalah firma konsultan ya firma konsultan atau konsultan firm bergerak di bidang desain dan kreatif dan mereka udah bekerja sama sama brand-brand terkenal di dunia ya kayak Disney Nike yang kayak begitu-begitu nah dalam rangka kempen mereka di Jepang nah mereka itu berhasil bekerja sama dengan Seiko berkolaborasi dan akhirnya mereka memproduksi piece piece ya it's Seiko Sol solar chronograph modelnya tuna ya lowercase ini limited edition tapi sebetulnya ee uh, numbered juga ya jadi bukan a number dia limited edition kurang lebih di 3000 piece dan yang gue pegang ini produksi yang ke 970an sekian nah varian yang ada yang mereka produksi sebetulnya macam-macam ya ada yang talinya rubber ada yang warnanya black gold ada yang warnanya black bezelnya gold terus dial blue ada yang chronograph ada yang three hands analog macem-macem ya tapi yang gue pegang sekarang adalah yang chronograph dan dia variannya full black ya walaupun ada bagian-bagian yang masih berwarna stainless steel ya tapi ini full black nah yang kalian tahu kan biasanya kalau tuna case nya ini kan shroud ya shroud ini biasanya berbahan stainless steel atau biasanya kalau Tuna yang benar-benar master series biasanya ada yang titanium. Nah, kalau ini bahannya plastik. Tapi plastiknya bukan yang ece ecek ya. Benar-benar plastik yang tetap strong juga. Dan nah, untuk variannya ini bracelet rantai dia warnanya full PVD black with hard coating. Jadi hard coating itu dimaksud kalau misalkan kena benturan atau goresan tipis dia masih kena coatingnya yang enggak enggak langsung melukai uh, catnya. Backcase-nya masih tetap sama. Ciri khas jam seiko diver dengan logo tsunami dan untuk grafir limited edition nya juga ada di belakang. Di sini. Jadi kalian bisa lihat ini yang kalian punya ini produksi yang keberapa dari total berapa. Dan yang gue suka dari lowercase ini ini adalah mungkin salah satu tuna yang modelnya sebetulnya nggak terlalu heavy heavy banget kan biasanya tuna itu agak tebel sedikit dan dia agak gede nah ini sebetulnya bisa dibilang adalah cikal bakal sebelum adanya tuna street ya memang bener ini bukan produksi baru-baru banget tapi karena belum pernah dibahas jadi gua akan bahas sekarang kalau kalian lihat bentuknya di sini kan kalian udah nemuin Tuna yang Street Tuna, terus ada yang Street Tuna Urban Style yang tempo lalu sempat gue bahas juga. Nah, ini sebetulnya adalah cikal bakal dari mereka. Jadi kalau kalian penasaran kenapa Tuna dibikin kecil, dibikin agak tipis sedikit dari yang udah-udah, nah ini sebetulnya cikal bakalnya. Karena sewaktu ini keluar, sebetulnya penggemarnya banyak juga karena modelnya enggak terlalu besar nah ini contohnya kalau on wrist di pergelangan gua yang cuman 14,4 ya diameternya ini masih masuk dan yang membedakan adalah tuna kan biasanya locknya hidden atau enggak kelihatan nah ini lagnya masih kelihatan ya masih kelihatan tapi munculnya sedikit banget jadi ini kalau buat uh, Orang yang punya pergelangan sedang ke kecil ini masih cocok banget Dan untuk strapnya sendiri size-nya kurang lebih ada di 22mm Jadi kalau kalian mau ganti-ganti gampang ya Jadi nggak perlu susah-susah tinggal plug and play Dan untuk di plug-nya sendiri juga ada look hole Jadi gampang kalau mau... Uh, lepas spring barnya tinggal ditusuk aja. Overall ini sebetulnya keren sih limited edition. Oh ya untuk lowercase ini semuanya dia nggak ada yang otomatis ya, dia solar. Jadi buat kalian yang suka quartz tapi mm, males ganti-ganti baterai tiap tahunnya atau berapa tahun tiap enggak berapa tahun harus ganti baterai, kalian nggak perlu repot-repot karena kalian tahu sendiri kan kalau yang namanya solar itu itu based on cahaya ya. Jadi cahaya apapun bisa buat ngecharge jam tangan ini. Jadi kalau kalian misalkan pagi-pagi jogging ada sinar matahari itu juga ngecharge. Kalau di rumah pakai lampu meja LED-nya yang lumayan kenceng lumennya itu juga bisa dipakai ngecharge. Ini fiturnya chronograph. Terus ada indikator 24 hour di sini. Dan dia detiknya ada di sebelah kiri. Nah untuk di bawah ini adalah minute nya Terus ada logonya Solar. Untuk di atas ini ada logo Prospect juga. Dan fiturnya di sini nggak ada day date tapi cuman ada date aja di posisi 4:30. Rotating bezelnya karena ini jam tangan diver tetap berfungsi seperti yang sudah seharusnya ya. Untuk kaca sendiri belum terbuat dari sapphire crystal, dia masih uh, pakai andalan Seiko, yaitu Heart Lake Crystal. Untuk insert bezelnya juga masih pakai aluminium, ya, platingnya. Di sini ada lume pip, nah untuk lum shotnya. Crownnya juga ada screw down crown. Jadi kalau habis setting jangan lupa selalu kunci dan begitu juga untuk di pusher kronografnya. Pusher kronografnya ini juga ada screw lock-nya. Jadi kalau kalian habis pakai udah selesai jangan lupa dikunci lagi ya. Jadi biar aman dari air kalau seandainya kalian mau berenang, mau nyelam or something jadi ini tetap aman. Jadi jangan lupa dikunci. Ya. So, ini salah satu yang gue rekomendasiin juga buat kalian kalau kalian pengen punya sesuatu yang beda modelnya compact tapi padat beratnya juga pas yang terus gue sebut lagi tadi dia adalah JDM Japan Domestic Market dan dia limited edition dan limited number jadi gue bisa jamin kalau model ini jarang ada yang punya dan dia sebetulnya ukurannya juga termasuk netral karena untuk pergelangan sedang besar atau kecil dia masih masuk. Locknya juga bersahabat. Kalau mau ganti strap, tinggal gonta-ganti aja. Dan untuk rantainya di sini juga ada diving extension ya di sini. So yang mau berburu limited edition ini kalian bisa berburu langsung di offline store kita. Oke, okay, ini salah satu yang gue rekomendasiin. Dan buat kalian yang penasaran sama cikal bakal street tuna, mungkin ini bisa hmm, menjawab rasa penasaran kalian. Kalau mau dikoleksi juga boleh. Oke, okay, ini gue rekomendasiin banget buat kalian. Terus, buat kalian yang masih penasaran sama Seiko yang gue sebut ini. Ini kode SKU nya adalah SBDL035 Nah kalau kalian mau searching searching googling googling tentang jam ini Kode jam yang gua pegang ini adalah SBDL035 Ya, Silahkan buat yang masih penasaran ada question kalian bisa langsung ketik aja di kolom komentar Tapi yang mau browsing browsing juga silahkan ini kodenya SBDL 035. So, gimana tadi? Udah tahu kan? Tipe itu diproduce sama siapa dan cikal bakal dari apa? Oke, okay. kalian kalau mau hunting boleh hunting. Memang nggak gampang ditemuin sih sebenarnya dan kebanyakan mungkin yang jual cuma di offline store aja. Mungkin beberapa online ada tapi kalau kalian mau hunting dan penasaran happy hunting menarik kan? terutama buka, buat yang suka limited edition atau yang mungkin kalau dari movement suka solar movement itu cocok buat kalian mungkin bisa dijadiin koleksi karena sebetulnya boxnya juga khusus khas banget oke okay, buat yang lain yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan comment karena kalian tahu sendiri kan biasanya gue biasa kasih apa ke kalian khususnya buat subscriber-subscriber terus jangan lupa kalau udah subscribe lah nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita atau notifikasi ya oke okay? aku rasa di sini dulu review kali ini see you on the next video bye